Alam, dia selalu menyediakan apa yang kamu butuhkan Dalam kehidupan Dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari Alam adalah guru terbaik Setiap petualangannya pasti akan mengajarkan sesuatu yang bernilai kepadamu Pelajari alam, cintai alam, tetap dekat dengan alam Itu tidak akan pernah mengecewakanmu Thank um. you.